Yes. yes, kita lihat tim Arp amat baju belanja gorengan Ini apa namanya, Mas? Tahu. tahu. Kenapa jadi tahu, Mas? Hah? Kenapa jadi tahu? Jadi Udah Mas udah berapa lama jualan di sini? enak? 8 bulan. Mau pulang gak? Mau. Tumat lagi. Tumat lagi pulang. Tumat lagi. Enak nggak? Harinya dingin, makan gorengan, terus yang berkuah-kuah endol Mas, di Alfamart udah berapa lama kerjanya mas? Baru aja Baru aja? Oh iya, iya. Baru satu minggu Baru satu minggu Ini udah berapa lama mas kerjanya di Alfamart? 3 tahun 3 nah, tahun Kesan-kesannya di Alfamart kerjanya gimana mas? No comment No comment, kenapa jadi no comment? Kan Anda sudah bekerja selama 3 tahun bawa Pak bawa kerancingan, hah? ini paman gorengannya senyum loh kalau kita gerumbungi hmm. Satu, dua... Ya. Itu namanya apa mas? Tempe, Tempe. kalau yang segitiga? Tahu Kenapa jadi tahu? jadi nah. nah. tahu loh. Kenapa jadi tahu? Pulangnya mau kemana? Jawa ini. Jawa, Jawa apa? Jawa Timur Jawa Timur Cianjur Kidul Selatan nah. Surabaya oh Surabaya ya ini para-para ibu-ibu lagi belanja ibu Susi ya goyang mbak ketawa kenapa ketawa nih ada yang lucu dari mbak Susi Paman berapa? 500, sama ini berapa? Semuanya Semuanya ngebor loh, Mbak. Ngebur, Mbak? Itu ya, lucu berapa? <terkir> Coba yang Paman berapa yang ngitung si <tik> Ah itu betul. Ada paman berapa? Ya hanya sepuluh nih berapa? Tiga ribu lima ratus. Nah, tiga berarti 5.000 berarti sepuluh genap. Tiga Itu yang apa mas? Ini. Ini tempe. Tempe tempe? Kakar sudah siap. jadi itu jalan-jalan. Bawa benauung guys. Ada ibu-ibu guys. Ibu Susi. Hangit hangit. Dari jam berapa? Sudah di sini? Jam 4, jam 4 sampai jam? 1. Jam 1 malam. Baru pulang. Ya. iya oh, bro Mas. 5. Hah? 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. jam 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. cuma 5000 cuman 5000 Mbak pak udah kenyang apa belum? belum. belum. terus kita makan lagi nggak? mau, oh. tuh makan mie ayam. mie ayam. terus apa lagi pak? Ba? Bakso. bakso. bakso. baksonya di mana? terus tuh makan sate. Oke. Okay. Oke. udah kenyang enggak belum? Udah. Udah. Terus perasaannya kalau kenyang gimana? Maunya? Jidur. Oh. Itu yang jawaban yang mantap. Nah. Ini berapa bulan, Mas? 9 bulan 9 hari malinggang bulan. Kenyang? Belum. Belum. Makan lagi. Makan apa maunya? Mari nih. Iya. Wah, oh, ini Dede damnya. <tuk> <tuk> dede. <tuk> dede. Ini baju kita kepalaannya ada kapalan bang sama aja selamat, tuh aduh merah <laughs> kenapa meler? Uh. <sukain> banggungan ke lo <laughs> Bo, toh, mau kemana-mana pakai ini pak? mau melamar ini minta namanya Kelamar siapa? es susu. es usu haji mugni eh amat mau gini ngara nanya mau gene. oh kayaknya hadran Woi, datang, dah kayaknya hadran nih eh, Pacangan rami pulang, kayaknya hadran berjualan di sini. Eh? Neninya hadran mana? Palam. Ma Bapak hadren, ham, lah, aja main hadran di rumah. Ham, Karena boleh satu macar. Lah, sejam-jam boleh pulang ke sini. Asa ada boleh kerja. Kayaknya hadran berjualan nah Pentol cobek, ya Ay, kayaknya hadran hamil juga. Heh, sama aja kalau disangka kayaknya Adan hamil juga jangan salahkan apa bunda mengandung hmm. Nah, minyak biar minyak ya maman nah apa-apa Habis minyak ya padahal hmm. kan gak ada duit kata nah mom minta aja kah nah nyaman hmm. leh sama lah Bentuk, minyak, kan dikit, kan? Nih, mau habis gas, Pang? Habis ditiup aja ya. <laughs> Belum berjualan lagi jar. Kurak tikar jar. Hujan-hujan hujan. Nah. Ya. Bisa takut Nah, makan pentol di sore hari ini guys Ini ada pentol kuah guys hari ini Udah datang Mau makan gak lagi? Kenapa? Kenyang? Kenyang? -ke nyanyang. Lepar Bingungan kah? Naik baju kita sama Sama kak kapal. Untung tak ada hilang bawahannya Iya, banyak Makan sama ya. itu sih, takut pacul jadi. Pacul kot, -kot. <laughs> Ih, <tuk> kalian triple sama Pak!